Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nora Saya Eka Lestari Kami akan memberikan tutorial Pemanfaatan Eko untuk pembuatan sofa Pembuatan ekobrik memerlukan sampah-sampah plastik. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sampah plastik bekas penggunaan domestik. Itu ada kemasan bekas deterjen, ada kemasan bekas makanan ringan. Nah, sebelum bisa kita masukkan ke dalam botol bekas bisa kita bersihkan terlebih dahulu ya sampah-sampah plastiknya. Nah, jadi untuk pembuatan kursi dari ecobrick kita memerlukan 19 ecobrick. Jadi, kita menyiapkan 19 botol bekas. Setelah itu, kita bisa gunting-gunting plastik-plastik tersebut menjadi bagian-bagian terkecil agar bisa dimasukkan ke dalam botol bekas. Mungkin ini prosesnya agak lama dan memerlukan banyak Tenaga ya, jadi bisa kalian lakukan bersama teman atau tim. Setelah sampah-sampah tadi kita gunting menjadi bagian terkecil, kita bisa masukkan ke dalam botol bekas atau botol kemasan air minum tadi yang bisa kita gunakan untuk botol ekobrik. nah setelah itu kita padatkan dengan cara menumbuk-numbuk plastik yang ada di dalam botol tersebut nah perlu kalian ingat bahwa untuk satu botol ekobrik yang berukuran 1,5 liter itu memerlukan berat 500 gram atau kisaran 500 gram jadi ketika kalian timbang dan beratnya kurang dari 500 gram kalian bisa tambahkan sampah-sampah itu ya jadi ditumbuk sampai padat sampai hasilnya itu keras botol eco -Brick. Nah, di sini ada hasilnya, kami menyiapkan sudah 19 botol eco -Brick. Jadi untuk pembuatan kursi kita memerlukan 19 eco -Brick. Break. jadi kita perlu menimbang ya jadi tadi misalkan timbangannya kurang dari 500 gram bisa kita tambahkan lagi isiannya pembuatan kerangka kursi itu kita memerlukan gabungan dari 19 ekobrick tadi, tapi kita perlu gabungkan per masing 2 buah ekobrik dan kita lakban entah itu menggunakan lakban bening atau lakban warna ya teman-teman jadi ini bisa kita lakukan secara tim atau minta bantu teman ya selanjutnya bisa kita gabungkan ke 19 akobrik ya jadi membentuk sebuah lingkaran selanjutnya kita memerlukan kardus yang besar ukuran agak besar untuk membungkus 19 akobrik yang sudah kita gabungkan tadi ya